reta jauh dari Yesus sekarang mau kena bi sampai suatu saat Kita jauh dari Yesus Seada so, kita mau kenal dia Sampai suatu saat kita jatuh soalnya yang peduli Yeah Singa, jarang kembali aku hidup karena pagi, dia terlalu bertahan.